Nanti kalau sudah masuk ke alam Barza akan berada di situ sampai hari dibangkitkan Tidak ada yang kembali ke dunia sama sekali. Gak ada ceritanya. Walaupun rohnya ndak akan kembali. Tapi ada di agama lain itu ada satu kepercayaan. Tino Jumat lagi utawa Tino posong dan ini Ramadhan. Roy perlu mulai, muli nangomai, muli nanti mulai nanti omay oh wistidol <laughs> sudah dijual rumahnya dituku Cina bikin pabrik Wisdi waris pulang kemana? pak bu pulang kemana? pak sekarang bu, hmm. kita lihat <coughs> di Barza itu ada nikmat kubur juga ada Siksa kubur. Yeah. nikmat kubur, ada siksa kubur. Yang dapat nikmat kubur, no, namul no arus. Tidurlah kamu seperti tidur, mantan berdua. Terus aman, Pak sampai hari kiamat. Senang, tak isinya. Diletakkan di satu tempat, sejauh mata memandang, beri karpet dari surga, Bapu. Wangi, ditemani orang. Ganteng. Teman wong ganteng, masya Allah, bau wangi sampai hari kiamat. Tapi Allah wong sing dosanya banyak, dia kafir, dia dalam di dunia begitu mati. tikar dari neraka, bu, disempitkan di dalam yang sangat dalam gelap gulita ada ditemani orang yang jelek rupanya, menakutkan bahunya enggak karu-karuan. Itu amalannya dulu. Dia disiksa dengan siksa yang bermacam-macam tergantung dari amalannya masing-masing. Itu di alam barzah. kalian Itu sampai hari kiamat. Bapak Buzarian, sekarang pertanyaannya. Lek uang iku sedang mendapatkan siksa, ngetan. Dari Wong Wong. Lek Ramadan mulai Berarti siksa itu perayai Gitu? Siksa itu malaikat mengumumkan Siksa libur Karena bulan Ramadan Ayo pulang masing-masing Mula, mulai kayak ngertan? Iya Pak Bu, pertanyaannya Lek orangnya itu pulang Balik, agak gak? Loh, dia kembali, gak? wong itu dia itu berada di alam barzah. Saya kira di konang dunia, misalnya, dia kembali ke alam barzah, gak? Buka gelombong ya? Hmm, ya, eh, kon gak balik kalau ditanyakan. Kamu gak kembali ke barzah? Mu, bang Bani, aku disiksa mana? Lah, wong boleh malaikat tu beru beruang, lah wong kafir sat dunia gue wahke, bang Budi. Kalau penggawe ada malaikat tu beru beruang, lah orang apa malaikat tu beru orang apa gak punya penggawean malaikat? Bapak Ibu sekalian di dalam Islam itu tidak ada kepercayaan seperti itu. Kalau mendapat siksa, yo selamanya dapat siksa. Kalau dapat nikmat selamanya juga dapat nikmat.